teman santai bagi kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan kabar terbaru Info terbaru dan berupdate Seputar Leslar Ke kabar pertama persahabat yang kita lihat Dari sebuah unggahan momen yang luar biasa nih Dari Raja Travel ya Yang mana sebuah pertanyaan Yuk seputar Leslar trip Turki, fotoin Leslar ko Atau pertanyaannya fotoin Leslar ko Dan tentu langsung aja Kita disuguhkan vitamin bahagia Dari Raja Travel Soal lesti dan Bilar yang selalu membuat kita bangga dan bahagia Mudah-mudahan mereka selalu sehat, selalu bahagia Dan selalu memberikan kejutan vitamin untuk kita semua Warga Konoha, amin Happy-happy, bahagia terus, Baby Moon. semoga semuanya sehat. Amin. Postingan tersebut juga di-repost kembali oleh akun Rizky yang ada bilarnya. Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dalam postingan tersebut. Salah satunya dari akun Instagram, nenengar underscore mengatakan, Bismillah, selamat sampai tujuan, anak-anak baik. Masya Allah, banget ya! Support selalu yang terbaik dari fans sejati untuk Dede dan Kakak. Bilar, mudah-mudahan selalu kompak dan solid mendukung yang terbaik untuk Dede, Lesti, dan Kakak Rizky. Bilar, selanjutnya para sobat, kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial juga dari Raja Travel ID, ya, salah satu tentunya travel yang hadiah Leslar baby moon ke Turki ini. Wow, allah banget ya. Salah satunya adalah Basuki Serojo. Basuki Serojo adalah tentunya orang yang selalu support, mendoakan, mendukung untuk Dede dan Kakak Bilar Mudah-mudahan berkah barokah semuanya lancar untuk ride travel. Dan Mudah-mudahan selalu sukses. Amin. Ya robbal alamin. Untuk kabar berikutnya kita lihat juga Ada sebuah postingan Persahabat ya wawancara Lesi kejora ketika di bandara soekarno Hatta Ini wawancara bersama Kobas TV Dede Lassi menyampaikan Persahabat ya bahwa Rizki pilar Ke Turki ingin berkunjung Ke museum-museum karena kakak Bilar itu suka sejarah Persahabat ya, Masya Allah banget Memang kakak Bilar ini Orangnya sangat luar biasa banget persahabat ya. Mudah-mudahan selalu sehat bahagia, tentunya sukses untuk Leslar dan tim dan keluarga besar. Amin. ya robbal alamin. Kita juga mendapatkan info persahabat ya bahwa ternyata Mamah kejora, ibunda dari Dede ini tidak ikut persahabat ya. Bisa dalam komentar dari akun mrls underscore lels. Kirain Mama Kejora ikut katanya tuh Persahabat ya 51 menit yang lalu berkomentar Memang sepertinya Mama Kejora nggak ikut nggak terlihat dari semalam persahabat ya Untuk kita doakan saja Mudah-mudahan ada kabar baik dan kejutan bahagia Yang kita dapatkan langsung dari Dini Alasti dan kakak Rizky Bilar Untuk berikutnya kita lihat juga persahabat Ada unggahan dari akun Sahabat Datinger Skeleslar Yang mengunggah sebuah postingan ini luar biasa momen Dedek Lesti Kejora cium tangan Kepada Pak Ferry seperti cium tangan kepada ayahnya Masya Allah Lihat Dedek Lesti semakin kagum Entitut yang baik selalu dicontohkan Kepada semua banyak orang Ada kalimat kata juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Masya Allah lihat Dedek Salim ke Pak Ferry seperti anak Salim ke bapaknya ya Masya Allah banget Dedek Lesti Mudah-mudahan selalu sehat, sukses terus, dan selalu berkah barokah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kita lihat juga bersahabat ya, ada komentar yang diberikan dari akun Nur Hidayah 25 mengatakan Pak Ferry nggak ikut ya. Katanya tuh, ada jawaban komentar dari akun Nasya Leslar. Enggak kayaknya, wah mudah-mudahan saja tentunya ada kabar baik dari idola kita. Dan selanjutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan dari Kak Nurul ya Masya Allah semalam mengunggah sebuah postingan bareng adik Ipar nih Luar biasa Kakak Bilar Selalu tampil kece Selalu tampil keren dan ganteng bersahabat ya Apalagi semalam Lesti dan Bilar ini memakai outfit yang tentunya sama nih, senada Masya Allah warna putih, sepatu couple juga <laughs> Luar biasa dan kita lihat juga di sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Nurul Bismillah, safe ya yade and semua tim Leslar Entertainment sebagai selamat sampai Turki, amin Masya Allah banget ya Tentu kita sebagai fans harus tetap doakan yang terbaik untuk kita lah kita Berikutnya, juga Kak Nurul mengunggah di IGAS-nya bersama si cantik dedak Lesti Kejuara Bismillah, tuh kata Kak Nurul ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, dan mudah-mudahan ada kabar baik yang kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar. Tentu, kita menunggu kabar di Turki kini liburan dari keluarga besar Leslar. Selanjutnya, kita lihat juga ada sebuah unggahan yang luar biasa juga, para ya, dari IGAS-nya Bang Adlin. Ini terlihat bahagia banget dari kakak Bilar ya, di terciduk tuh Gandengan sama dedek Lesti ketika di bandara <laughs> Yang mau liburan bahagianya Masya Allah luar biasa Tentu ini adalah pertama kali Lesti dan Bilar Liburan ke luar negeri bareng keluarga besar Masya Allah Tabarakanlah mudah-mudahan selalu sehat bahagia untuk dedek dan kakak Bilar dan berikutnya, ada unggahan juga Dari Kak Nova ya Masya Allah banget nih, luar biasa mengunggah Sebuah postingan foto dance dan Ibu Rosmala Dewi Yang tentu duduknya Lagi sampingan <laughs> So sweet banget ya Ini adalah pasangan Yang sangat luar biasa juga Tentu Menurunkan kepada kakak Bilar Dan tidak wasik kejora ini luar biasa Dan kita salpon sama jaket Tentu, jaket tim dari Leslar Entertainment Luar biasa, mudah-mudahan selalu kompak dan solid Leslar Entertainment selalu memberikan karya terbaik untuk kita semua Dan kita juga salvok sama yang di belakang tuh Ada A.B.N.I. dan Ayah Kejora ya, wow <tuh> Dan kita juga memang melihat Bahwa disitu tidak ada Mamah Kejora Atau Ibu dari dari ada si Kejora ya Luar biasa, dan tentu kita hanya bisa mendoakan untuk Dede dan kakak Bilar beserta keluarga dan tim. Ada kalimat caption juga dituliskan dalam postingan tersebut Bismillah sehat sehat ibu pak dan semuanya ya semoga sampai tujuan selamat dan dilancarkan semuanya Amin Amin Amin doakan saling terbaik untuk kita masih menunggu kabar baik dan kejutan selanjutnya tetap stay tune dan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini adalah informasi di pagi hari ini.